Alhamdulillah wa syukurillah uh, Wa la'ahullahu wa la'akwata ilah billah Asyadu ala ilaha illallah wa ahdahu la, Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh uh, Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ajma'in Saya sambil duduk aja ya Kalau sambil berdiri Kakinya kelihatan Tenggulnya kelihatan bergetar Kalau duduk agak relax Bismillah okay. uh, Ahlan wa salan Uh, ikhwani Al-Akhwati selamat datang di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Pada kesempatan sore hari ini kita akan uh, pada janjian kita yaitu menyambung uhuah dan insya Allah akan melaksanakan buka bersama. Namun sebelum itu kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman kita yaitu Mualaf, uh, Mas Carlo Luis dan Mas Roland. Dan insya Allah akan dilengkapi dengan hikmah Ramadan pada uh, Yang akan disampaikan oleh Ustadz Prasetyo Joko Hartanto nantinya Baik, uh, sebelum rangkaian acara dimulai Marilah kita sama-sama membaca bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, uh, karena jam sudah jam 5 lewat ya uh, Mungkin kita bisa Barang aja, duduk barang di sini barang di depan Untuk ngobrol bareng, yaitu Mas Carol Lewis dan Mas Roland Dan Ustadz Pras juga, asik Mas, mas, ya mas Mas dulu, mas, mas, mas, mas, mas, mas Tolong ya mas, aja Hmm. Alhamdulillah, uh, sekarang uh, di sisi kiri saya ini adalah Mas Louis, Karol Louis ya. Mas Karol Louis yang salah satu mualaf yang bersyahadat di Mualaf Center Yogyakarta. Bulan berapa, Mas? Kemarin? Bulan Oktober. Oktober ya? Bertahun kemarin. Okay. Oke. Okay. Mungkin sedikit ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum kenal sama Mas Karol Louis. Sedikit Mas Karol Louis, mungkin namanya dan asalnya dari mana, Mas Louis? Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mati ini? Oh, mati, sampai dok? nah coba cek, cek, coba nyala cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum nama saya Karolus Aloisius Eka Setiawan, biasa dipanggil Louis, nah, saya asli dari Kudus Cuman saya udah empat jalan lima tahun ini domisili di Jogja, kerja di Jogja gitu. Syahadat kemarin bulan, sorry? Oktober. Oktober. Tanggal ya? 17 Oktober. 17 Oktober dari Oktober sampai ke sini udah setengah tahunan ya? Iya. Setengah tahunan. Setengah tahun. Ya. Jadi uh, Mas Karol Luis ini adalah uh, memasuki puasa pertama Mas ya? ya. Selama Mereka. selama beberapa bulan ini dalam apa? Agama Islam ini, apa, bagaimana Perasaan Mas Luis nah, Dari, mungkin kan sebelumnya mungkin Teman-teman mungkin sebagian udah ada yang lihat Itu di Youtube uh, ada Kisah Mas Luis, gimana Perjalanannya sedikit ya disitu ya Nah ini kan kita ketemu langsung nih sama Mas Luis Gimana, uh, mungkin ada sedikit Kisah atau perasaannya Setelah masuk Islam, gimana Mas Luis uh, Perasaan secara batin ya Secara hmm. batin jauh banget, lebih tenang sih mas, jauh lebih tenang sama perasaan ketika kita lagi ya entah itu lagi belajar sholat, kayak gitu atau pas benar-benar praktek sholatnya, waktu jam-jam sholat gitu itu eh, rasa ketika, terlebihnya waktu sujud, waktu sujud itu benar-benar kayak benar-benar apa ya kita ini, siapa sih kita ini, gitu loh kok, apa namanya, dikasih kesempatan untuk ada di dunia ini, bisa untuk, apa, bahkan, jadi apa ya, saksi-saksi dari uh, apa namanya ayat-ayat suci ini, kita jadi pelaku firmannya, ayat-ayat suci ini kita ini siapa kok sampai dikasih uh, hak seistimewa itu, gitu loh, itu Aku ngerasa malah aku sendiri mungkin apa ya kayak minder kali ya ngerasa aku ini sebenarnya nggak pantas gitu loh. Jadi ketika sujud bak dan misalkan e, sholat nih misalkan kan maksimal 4 ya empat rakaat ya. Itu rasanya kayak pengen nambah lagi pengen nambah lagi gitu. Cuman kan nggak bisa gitu loh. Maksimal kan 4 kita tambah sunahnya, mas. Banyak sunahnya. Iya, kalau nanti sunahnya apa bisa tanya sama Ustad Pras langsung. Oke, langsung mau mau ditambahin langsung, tan? Gimana, tan? <laughs> Ini kan naiknya empat empatnya hidup nih. Kalau mau langsung nambahin, nggak apa-apa, silakan, tan. Mumpung Ramadan ya, hmm. kita jadi bikin malih dia. Salat tiga puluh tahunan. Wah. Puas tuh sujudnya. <laughs> oke Masya Allah, terus gimana dengan apa, uh, ini kan berarti puasa pertama ya iya yeah, puasa pertama gimana perasaannya puasa pertama? lapar nggak? lapar? <tosil> kalau lapar mungkin masih bisa nanya, yang susah itu diminum sama rokok itu ya <tosil> yang susah di situ memang kalau makan sih sudah terbiasa, nahan makan itu sudah terbiasa sih biasanya lapar Mas ya, Oh, oh biasanya, biasanya lapar ya Masya Allah <tosil> Sabar mas, sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana persiapan-persiapan apa nah, puasa sebelum memasuki bulan Ramadhan kemarin apa? Ada nyiapin sesuatu gitu nggak? Persiapan puasa. Mm -mm. Nggak ada sih. Paling Ay, niat ada. aja ya. Niat aja ya. Niat puasa aja ya. Oke okay, berarti nggak ada, nggak ada yang pernah, spesial. Pernah kepikiran nggak sih dalam hidup kayak sebelum masuk Islam ini? Pernah kepikiran nggak suatu hari aku bakal menjadi seorang yang melaksanakan puasa gitu? Enggak hmm, ada pemikiran sama sekali, terus ada. gimana pendapatnya tentang puasa? Cuman dulu cuman masih belum puasa itu, ngapain sih orang-orang pada lapar laperan gitu. <tuk> Sebenarnya kalau di agama yang sebelumnya itu juga ada puasa-puasa itu juga ada. Jadi hmm. cuman kan e, banyak pilihannya gitu loh puasanya, ada puasa yang apa namanya cuman puasa nggak makan daging kayak gitu ada terus vegetarian ya, itu jadinya ya semacam kayak gitulah terus puasa yang benar-benar full tiga hari doang nggak makan sama sekali itu. ya tiga hari tapi minum enggak, nggak makan nggak ya. minum jadi e, selama tiga hari itu benar-benar full aktivitas difokuskan untuk ibadah entah berdoa segala macam kayak gitu mm -hmm. tapi benar-benar full nggak makan nggak minum gitu pernah ya. pernah ngelakuin itu dulu di hari kedua enggak kuat enggak <sees you> oh, kuat, batal berarti kuasanya oh. enggak lulus oke okay, oke okay. eh, terus ada pengalaman-pengalaman sejauh beberapa hari puasa ini yang yang yang mungkin kayak waduh, puasa ini kok berat banget atau mungkin, wah perahu, puasa ini kok nikmat banget <tik> kalau jam krusialnya itu di sekitar jam 12 sampai jam 3an itu itu kayak nunggunya tuh lama banget <laughs> Cuman kan beberapa hari ini kan, alhamdulillah juga hujan. Jadi nggak terlalu kerasa panas gitu ya. <laughs> nah itu kan kalau buat yang apa? belum akil balik kan masih boleh ya. Nah, kalau kita ini ya susah ya. Saya kira itu magrib apa? dengar suara azan zuhur kira ada magrib. Lihat sunset <sunlab>, kirain marjan. <laughs> Kayak statusnya Ustadz Kemarin, nih. jadi kaget sama apa namanya uh, beduk ya. Hmm. Tapi nggak mulai dengan puasa beduk ya tadi kata Mas, mas Aris tadi mulai, ya. Oh masya Allah, beduk, beduk juga tapi beduknya beduk magrib beduk okay. Puasa beduk juga Mas, beduk magrib tapi katanya. <laughs> Kalau beduk beduk zuhur untuk anak-anak SD katanya. <laughs> Oke, alhamdulillah. Jadi sejauh ini lancar ya puasa. Alhamdulillah ya. Seneng, lancar, seneng ya. ya. Enggak ada kendala apa-apa. Kendalanya ya, paling banyak setan-setan itu maksudnya teman-teman yang sebenarnya dia muslim cuman nggak puasa gitu loh. Oh, <laughs> itu yang susah. Jadi ketika jawab ya, bukannya menjelek-jelekan mereka ya, maksudnya hmm. di tempat kerja kan teman-teman itu ya awalnya mereka datang kayak orang puasa tapi setelah jalan beberapa jam itu. Mulai satu nyalain rokok, satu mulai bikin ST Ya, aku digodain aja, Mas. seger lho Mas. Alhamdulillah, lagi gitu. deh. Masya Allah. Jadi itu apa namanya fenomena yang menjadi PR untuk kita semua sebenarnya ya? Jadi kita bareng-bareng mungkin ada ngingetin teman temen yang masih puasa awal dan akhir doang apa istilahnya itu. Buka tutup ya, puasa buka tutup nggak tahu dia kalau ternyata usianya ditutup di tengah Ramadan kan nggak tahu juga nggak sempat nutup puasa nah jadi ya semoga dengan ini kan Mas Luis juga bisa jadi pionir kan di, di lingkungannya itu insya Allah insya Allah jadi tunjukkan bahwa apa Islam ini gini loh kita ini serius kalau untuk ibadahnya lurus lurus aja gitu kan bukan ibadah puasa buka tutup Masya Allah gitu mungkin sedikit dari Mas Luis ya kalau apa Sebelah saya ini ada Mas Roland, sebelahnya Mas Luis, kirinya Mas Luis, Mas Roland, mungkin sedikit dimulai dengan perkenalan Mas Roland. Ini ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama asli saya Stefanus Roland Emanuel Rianto. Tapi di sini disebutnya Yusuf. <tuh> Itu, ya. berarti, berarti dari tadi saya salah sebut maaf ya mas itu enggak apa-apa masih manusia oke okay, gitu siap-siap enggak <laughs> iya. apa-apa mas aja. mas Roland ini asli solo ya masih solo, oke, ya. solo. syahadat di bulan Desember Ak Ak desember tahun pas kado ulang tahun saya kado ulang tahun yang dulu harusnya akhir tahun hmm. ada perayaan akhir tahun perayaan yang lebih besar itu syahadat ya iya, tapi alhamdulillah saya nggak pernah kerayaan gitu-gitu oh, gitu. <laughs> kurang kerjaan buat saya gitu masya Allah, masya Allah. jadi, gitu. jadi ini udah masuk bulan ke keempat empat, empat, empat ya, ya, ya masuk masya ke bulan keempat gimana perasaan mas Roland se sejauh ini uh, setelah 4 bulan ber berlalu dalam tinul haqq ya alhamdulillah karena saya dibawa pada lingkungan yang masya Allah orang-orang soleh semua jadinya rasa ringan semuanya saya ada nggak dihitung mas? Termasuk. Alhamdulillah, guys. Termasuk. <laughs> Makanya itu kan membuat saya itu semakin gimana? Bergairah. MashaAllah. bergairah untuk apalagi ini Ramadhan saya. Ya Allah, saya bilang suatu hal yang indah yang saya terima kali ini. Hmm. Itu. Nah, kebahagiaan terbesar yang apa? Uh, yang sampai rasakan sejauh ini apa, mas? Dalam apa itu masalah? Setelah masuk Islam, gitu kan? Mungkin, misalnya, kayak Mas Luis tadi kan, wah, aku senang banget nih di Islam. Aku sujud sekarang, aku tahu sujud bisa 36 kali. Kalau saya bilang begini, di dalam hijrah itu pasti banyak tantangan. Tadi saya sempat sharing dengan Pak Doni di bawah, mm. dan di dalam hijrah itu saya menikmati karyanya Allah yang luar biasa. Saat kita beriman sama Allah, jangan pernah pakai perasaan dan pikiran kita. Gitu total, saya bilang gitu. Masya Allah. jujur waktu itu uang tinggal seratus ribu <laughs> jujur, saya bilang uangnya tinggal berapa? Seratus ribu alhamdulillah, masih bisa makan gitu. kebutuhan berapa? lebih dari 5 juta alhamdulillah ya Allah, saya bilang gitu masih, perjalan, berarti kan sisanya tinggal 4,5 lagi, like, 4,9 lagi ya? 4,9 kan, sisanya tinggal, tinggal dikit perjalanan dari solo pindah ke tempat sekarang itu saya bilang percaya sama Allah, Allah tidak pernah berhutang sama kita, saya bilang gitu Allah pasti akan cukupkan alhamdulillah belum sampai sampai di tujuan baru sehingga jebret itu Allah tercukupkan semuanya masya Allah masya Allah nah, nama-nama rezeki kita rezeki pernah, gak pernah tahu kita mah bilang setiap ujian pasti mendatangkan kebaikan itu. masya Allah jadi banyak banyak perasaan perasaan hal-hal ya. yang ah. tidak terduga ya. dari dari Allah yang ya. yang Mas Yusuf rasakan ya karena Pak Ustaz nun Pak Innamaal Yusri Yusro ya ya. ya itulah saya masih belajar, masih salah-salah, Pak. -salah, masya Allah, <laughs> gitu. pembelajaran nah kalau kalau kesulitan-kesulitan dalam mempelajari Islam nih, sejauh ini ngerasain ada kesulitan apa sih kalau mas Roland ini sendiri biasanya saya menghafal surat sih ya karena ini pentiumnya sudah menurun jadi hafalnya agak mm -hmm. agak lemot, jadi untuk menghafal surat-surat tuh agak susah ya hmm, baru yang bisa baru tujuh surat pendek saat ini ya. quick, quick action, quick action saya menghafal demi <laughs> nah, itu <laughs> <untuk> <laughs> BPGP saya kemarin di mana ya? Saya berencana perpanjang istirahat. Oh iya dalam bilang surat surat mana terima surat surat masya Allah. Yang susah itu sih mungkin mungkin ada apa sedikit saran dari Ustad? Kalau saran saya apal dan surat itu yang yang muda atau yang aktor. Abdul ini gimana? Abdol itu berarti al-fatihah. Iya. Yeah. Keutamaannya ya. Setelah al-fatihah itu, yang Abdul dan sering dipakai adalah al-iklas. Al Ikhlasnya. Al sudah, dua itu dulu hafalkan. Kalau sudah, sudah. Nah, baru uh, hafalkan itu dari belakang. Yeah. Kalau para ulama menjelaskan antara ya dari uh, ajal zalah ke belakang. Iya. Hmm. Yeah. Iya. Hmm. Yeah. Siap, start. Dari surat surat yang pendek dulu, Mas yeah tiba-tiba ya, Baru jang -jang. pendek semua, baru pendek semua yang panjang-panjang belum kira -kira bisa. kira-kira usaha baru 6 surat Al-Baqarah Al-Imran. Oh. Wah. Masalah. Lewat kita berarti. Jauh ini kita ya, Ini mah rohman lah. Oh, iya, iya. Enggak lah, belum. Ya. Terus selama apa? Ini puasa ini kan, jadi ya, insya, Allah. <tuh> insya Allah puasa, puasa beduk atau? Oh, full <tuh> <tuh> beduk oh, maghrib oh. juga berarti mari, beduk iya, maghrib mari. juga alhamdulillah <tuh> Dan uh, sampai ngisah <tuh> baru buka tapi makannya ngisah oh <tuh>. makannya ngisah <tuh> <tuh> jangan kebablasan <tuh> mas <tuh> keliwat soleh nanti kata orang enggak enggak nah terus kalau pas puasa gini apa dulu kemarin itu sebelum puasa ada persiapan-persiapan atau sih udah lah ya udah biasa lapar katanya biasa aja sih udah biasa ya. juga ya karena dulunya udah pernah nyoba sih di seberang juga kan juga puasa juga sih oh dulu juga hmm. pernah puasa puasa <coughs> sebelum make nya kok aja? nah iya seperti itu puasa juga sih dulu di di di oh, di, di seberang dulu saya juga puasa dan waktu saya sebelum syahadat juga saya udah mencoba-coba puasa ramadon hmm. gitu Seberang dulu, puasa yang tiga hari hampir? Enggak, kalau yang ini saya 10 hari sama 40 hari. hari. Itu enggak, enggak makan sama sekali juga? Makan Oh makan. Ihnis. Mati saya. <suutar> enggak enggak Kemarin saya pernah ada yang ada lihat itu, dia mau, mau, mau nyoba puasa yang full itu. Mati ternyata. Itu bunuh diri. Mati di hari keberapa gitu. Iya, kalau saya enggak mampu. Enggak ya, enggak ya berdasarkan kemampuan baca. Masya Allah, masya Allah. Itu kalau saya tanya. Memang ada ajaran puasa seperti itu di seperti dulu Yang siapa yang saya atau yang ini? Ya, dua-duanya. Ya, Soalnya beda saya. Saya ya. Kristen dia Katolik. Ya, ya mas Roland dulu, coba mas Roland dulu. Kalau yang di tempat kami sepuluh hari, sampai empat puluh hari itu ada. Memang ada di di kitabnya di, di ajaran ya. Di ajaran ada. Itu. Di Mas ada. Ada, ada juga, ada juga. Yang membedakan tiga hari cuma tiga hari aja ya. Kalau yang sepuluh empat hari ada. Yang tiga hari, hari itu yang <laughs> <laughs> nah, pakai yang aja. Satu <laughs> ya, pakai ini pakai itu. Ya. Yang puasa tiga hari itu itu lelas. Itu juga di waktu di apa itu maksudnya? Ah, itu apa namanya puasa apa Jati -jati Yang jelas ada Ada ya. Pak. Hmm malah itu yang kuasa dulu yang jalanin tuh anak-anak STP kayak gitu-gitu anak-anak kayak berjauh aku lupa anak Apa STP aku lupa hmm. anak-anak hmm. tapi ada yang berhasil nggak pernah? Sampai tahu ada yang berhasil? Adalah, ada yang berhasil? Adalah, masih hidup? masih? masih, masih hidup, ya masih masih, ya, masih hidup ya. kan? Masih? alhamdulillah maksudnya selama di STP belum pernah kuasa kayak gitu belum pernah ya? belum pernah itu menunjukkan bahwa benarlah lah apa yang jadi di Allah Kutipan alikum, karena kutipan aldatinamin komplek itu. Kalau dulu puasannya kan justru semua kan? Iya, yeah, yeah. ada yang 40 hari, ada yang 3 hari. Jadi buka kita kaum muslimin 30 hari paling lama dan sehari buka saja hmm, ya. di hari-hari hari pertengahan atau masa ya. Itu bukti nyata dari ayat Quran yang uh, apa? Bahwa puasa ini tetap dilakukan Bahwa puasa ini sebelumnya ya dilakukan Oleh umat-umat sebelum iya. Nabi Muhammad SAW Masya Allah Itu bocoran sedikit hikmah puasa Yang bakalan disampaikan ini jangan-jangan nah, Kenapa mas? Mati? Jangan kuduk maghrib kan Iya, dikira kuduk maghrib okay. ini aja kalau Mas Roland sendiri mungkin ada uh, tips tips puasa nggak ala Mas Roland yang baru-baru ini mungkin kan di luar sana ada teman-teman juga nih yang baru-baru mau puasa terus siapa tahu ma baru mau puasa terus uh, puasanya puasa beduk dulu gitu kan nah, tapi kan Mas Roland udah langsung tembus nih beduk beduk maghrib nih istilahnya kalau tipsnya sih nggak ada sih percaya tahan lapar tahan haus itu saja tahan lapar tahan haus ya oh. kan itu tahan emosi Oke, okay, uh, kita obrolan singkat per, uh, soal puasa pertamanya saudara-saudara uh, kita yang baru ini Mas Yusuf dan juga Mas Carol Lewis, ya Jadi uh, mungkin di luar sana teman-teman Mualaf Center juga ada yang masih mungkin bingung gimana cara memulai puasa Dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan ketika puasa Ya seperti Mas Roland dan Mas Yusuf ini Puasa itu dipersiapkan dengan niat pada awalnya ya Lalu setelah itu dari niat pasti akan dijalankan dengan insya Allah dengan, dengan apa sungguh-sungguh Nah kita punya kurang lebih 20 menit menuju uh, buka puasa ya kurang lebih tadi kurang lebih 20 menit menuju buka puasa Mungkin uh, kita minta apa Ustadz Pras Untuk menyampaikan Hikmah puasa pada Kesempatan kali ini Pajian, Pengajian tipis-tipis <tidak> Ya mungkin uh... Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau kita Berbicara masalah puasa Mungkin ya teman-teman yang Bersama itu sudah dari kecil sudah terbiasa. Tapi kalau apa namanya teman-teman yang baru saja masuk selama mengalami puasa, yang pertama itu pasti ya banyak, banyak cerita kan, hmm. banyak loh, kesah kan, mungkin menjadi katakan seperti itu, kaget kan awal. Tapi yang jelas, di antara inti dari puasa itu adalah ketundukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ma'alakum ma kum ma tatasur. di sini kalau dalam ilmu kita dikatakan taraji. Allah mengharapkan. Artinya Allah itu mengharapkan manusia itu lebih bertakwa. Nah. apakah Allah enggak mampu membuat manusia bertakwa? Mampu. Tapi Allah berikan pada manusia itu keyakinan agar manusia itu menempuh caranya sendiri untuk bertakwa. Menempuh dengan usahanya sendiri. Allah berikan caranya, dengan di puasa itu, hubungannya dengan takwa apa? Takwa itu kan menjaga sesuatu yang dilarang dan mengerjakan yang diperintah nah, Kalau seorang itu yang puasa Ia menjaga bukan dari bukan hanya dari yang dilarang, tapi juga yang mubah Oke. Kayak pegang istri boleh kan? Hmm. Tapi kalau jauh-jauh kan kalau siapa boleh? malam boleh, Ambil. kalau di luar puasa kan boleh nah Maka ketika Bisa menahan diri dari itu Maka di luar puasa harusnya lebih kuat hmm. Cuman kita itu Ketika puasa diajakkan itu apa? Pengendalian ini Jadi kayak bulan latihan Kita ini nah. Satu bulan ini Masya Allah Apakah saya terlalu cepat Mengatakan ini? iya memang puasa itu adalah bulan Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan menurut kalau bulan penuh ampunan, bulan bulan suci, bulan wah bulan istimewa, bulan ah oh, bulan ter tergayeng-gayeng ya, ya. Bulan yang mempertemukan kita dengan orang-orang saleh. Mempertemukan saya, mempertemukan saya kembali dengan orang-orang saleh. Bismillahirrahmanirrahim, alamin. hari ini acara buka bersama dengan teman-teman Mu'alaf dan teman uh, Insan Hijrah berjalan dengan lancar tadi, ada dua pemateri dari teman kita ya Mu'alaf, ada Mas Louis dan Mas Roland disambung tadi ada hikmah puasa dari Ustadz Prastil mudah-mudahan uh, pertemuan hari ini banyak membawa berkah, hikmah untuk kita semua, dan pelajaran yang luar biasa tadi diselipkan di sela-sela menunggu berbuka puasa. Dan dilanjutkan dengan nanti, insya Allah kita akan tarawih bersama juga. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya happy dan bahagia ya, menyambut atau masih di awal-awal bulan Ramadan ya, ini di awal-awal hari. Dan mudah-mudahan uh, Allah melancarkan ibadah puasa kita semuanya. Sahabat-sahabat Mualam Center juga, gitu. Jasa pemula keheran katsir sudah mendukung, mensupport. Jalannya dakwah ini, setiap acara dan setiap kegiatan kami. Barakallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.